Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Hari ini kita akan mempelajari tentang K-nearest Neighbor. Neighbor ini adalah sebuah algoritma yang sangat sederhana Jadi algoritma ini dapat kita gunakan untuk melakukan uh, klasifikasi ataupun regresi Nah, apa sih keuntungan dari algoritma ini selain uh, sangat uh, mudah? Algoritma ini um, dia bersifat uh, instant-based, artinya dia tidak membuat sebuah uh, model yang melakukan generalisasi, tetapi dia hanya mengambil keputusan berdasarkan instant-instant atau objek-objek yang berada di dalam uh, model tersebut. Jadi kita namakan ini adalah instant-based. Nah, kemudian dia juga bersifat non-parametrik, artinya apapun distribusi data kalian, kalian bisa menggunakan algoritma ini. Nah, kita langsung saja. Jadi, eh, pada algoritma ini, kata kunci dari eh, memutuskan atau mengklasifikasi eh, sebu eh, sebuah data pada eh, algoritma ini adalah kemiripan. Nah, kemiripan ini akan dilakukan dengan cara eh, menghitung jarak antara eh, objek yang akan kita tes dengan objek yang ada dalam model. Nah, perhatikan gambar segitiga dan lingkaran berikut ini. Nah, di sini kita sudah memiliki dua buah kelas. Kelas pertama itu adalah kelas segitiga. Yang kedua adalah kelas uh, lingkaran. Ini kita namakan dengan uh, data training. Nah, kita memiliki server data tes. Misalnya, kita memiliki sebuah data di sini. Kita ingin mengetahui data yang di sini. Ini masuk ke kelas lingkaran atau masuk ke kelas segitiga. Nah, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan K-nya. Tips untuk menentukan K itu adalah bilangan ganjil. Kenapa bilangan ganjil? Karena kalau K-nya bilangan genap, nanti pada akhir kita akan melakukan voting. Kalau kita pilih bilangan genap, contohnya dua, itu akan ada kemungkinan bahwa dua objek terdekatnya adalah segitiga dan dua objek terdekat lainnya adalah lingkaran. Jadi akan sama-sama kuat. Jadi kita harus bisa memutuskan. Jadi K yang terbaik adalah K yang bernilai ganjil. Contoh 3, 5, dan 7. Nah, kita bisa memilih salah satu dari tergantung mana yang kita pilih nah pada kasus ini kita akan pilih K nya adalah 3 nah selanjutnya setelah kita tentukan K nya 3 maka kita akan mengambil 3 3 tetangga terdekat nearest neighbor berarti K-nya 3, 3, tetangga terdekat. Nah, bagaimana cara mengambil 3 tetangga terdekat? Caranya cukup gampang. Kita akan menghitung jarak antara titik. Jadi, misalnya di sini. Kita akan hitung berapa, kita anggap titik ini kita namakan dengan titik T. Kita akan menghitung berapa antara jarak T dengan segitiga yang pertama. Kita akan menghitung jarak ini. Ke semua item yang ada di sini. Nah, setelah kita hitung jaraknya, maka kita ambil 3 terdekat. Nah, 3 terdekat. ya. Berarti misalnya secara kalau secara visual, maka kita akan mendapatkan bahwa 3 eh, terdekat kita adalah ini nih. nah, nah dari tiga dari tiga item yang kita pilih terdekat ini maka kita akan melakukan voting. Nah kita bisa melihat bahwa di sini kelas lingkaran itu berjumlah dua, sedangkan kelas segitiga itu berjumlah satu. Artinya banyak yang memvoting dia itu lingkaran. Nah, berdasarkan ini kita akan memilih. Kita akan menentukan bahwa kelas ini adalah kelas lingkaran. Nah, contoh lagi misalnya. E, misalnya saya e, punya e, titiknya itu titik yang baru yang akan kita uji misalnya di sini. Mana ya? Oh, di sini deh. Nah. Langkahnya sama. Kalau kita tetap memiliki K3, maka kita harus mencari jarak ke semua ke semua titik. Baru kemudian kita ambil tiga yang terdekat. Ini dia tiga terdekat. Berarti untuk objek yang ini kita mendapatkan objek segitiga itu berjumlah sedangkan objek lingkaran itu berjumlah 0. Maka otomatis objek di sini adalah objek segi 3. Nah, sekarang teman-teman kebayang enggak? Apa sih e, kelemahan dari algoritma ini? Ya, jelas sekali. Kalau datanya banyak, maka algoritma ini akan cenderung lambat. Tapi, kita menggun bisa menggunakan trik supaya e, kita tidak melakukan tidak melakukan scanning atau tidak melakukan penghitungan jarak ke semua, nah ada beberapa cara, cara yang paling populer itu kita menggunakan namanya KD3 jadi kita akan bangun sebuah pohon cukup sederhana caranya misalnya kita memiliki di bidang dua dimensi seperti ini nah, bidang-bidang ini akan kita pecah menjadi area-area sehingga di sini adalah kita mau memisahkan ini nah. jadi area-area jadi berdasarkan area-area jadi kita akan bangun tree untuk memodelkan area yang ada dalam kender timber mungkin nanti akan kita bahas lebih lanjut pada pertemuan selanjutnya mengenai kredit eh, tree kita akan coba implementasi eh, bagaimana melakukan mengimplementasikan Karners neighbor ini menggunakan bahasa pemrograman Python. Oke, okay, kita langsung aja. Oke, okay, uh, kita akan coba implementasi. Uh, setelah kita pahami tadi konsepnya, kita akan coba implementasi. Jadi, kita gunakan uh, Python di sini. Uh, kita import dulu. Saya akan menggunakan 6 uh, sampai saja. Nah, pertama saya akan bikin kelas... Uh, N. Nah, kelas ini eh, saya akan bikin konstruktornya itu dengan parameter k sama dengan tiga defaultnya ya. Jadi kita bisa simpan di dalam. Oke. Okay. Nah. Uh, saya akan bikin fungsi uh, training, Jadi, uh, div, uh, training. training, ya. Jadi, df training, Train. ya. Kan, di train itu adalah x, itu adalah datanya, Kemudian y adalah labelnya. Hmm, training pada kain ini sangat sederhana, hanya dengan memasukkan x train. sebagai X, kemudian Y train-nya sebagai Y wow, selesai, karena saya bilang tadi ini adalah instant base, instant base itu hanya merekod item-item atau data-data training nah setelah kita punya fungsi train kita punya, mau bikin sekarang fungsi prediksi Fungsi prediksi ini itu kita akan masukin sejumlah data, berarti X ya. X ini adalah nanti bisa berupa vektor atau matriks ya. E, kemudian kita prediksi, ya, prediksinya. Kalau dia bisa berupa array maka kita harus lakukan perulangan di sini. Kita akan bikin sebuah fungsi itu satu-satu nanti. Kita hitung satu-satu prediksi. Ini underscore prediction adalah untuk menghitung prediksi satu-satu. E, nilai dari X itu X in X. Nah, baru kita return in PMS. itu y, yeah. prediksi, oke, okay. cukup sederhana baru kita bikin untuk fungsi untuk uh, prediksi satu-satunya -satu ini dulu, oh, yeah. prediksi, oke okay. kecil ya x besar itu untuk matriks kecil tuh untuk ini, uh, item kemudian, ya, yeah, uh, seperti yang kita uh, Bilang tadi. Langkah pertama tadi kan? Langkah pertama tadi. Kita hitung jarak ke semua item. Ke semua extreme. Nah, jadi jarak jarak titik Jadi kita langkah pertama itu adalah langkah pertama itu satu. Hitung jarak ke semua Data training tadi, nah, jadi uh, kita harus bikin fungsi hitung jarak. Nah, fungsi hitung jaraknya ada, ada banyak, ya. Ada yang namanya Manhattan, ada yang namanya Euclid. Kita akan pakai fungsi Euclid di sini. Nah, di sini, kita akan implementasinya fungsi uh, jaraknya. Kita inikan kan dulu uh, jarak. Jarak antara X dengan X-trainingnya. Nah. Kemudian, kita bikin dulu fungsi untuk menghitung jaraknya. Def uh, jarak. Jarak itu antara titik pertama dengan titik kedua. Kita akan pakai tadi apa? Uh, ini ya, apa namanya? Uh, Euclid ya. Euclid itu akar dari uh, x1, kurang x2, x1, kurang x2, itu Berarti NP, oke x2, jumlahkan okay. Kemudian kita jumlahkan. Karena dia nanti itu bisa ada banyak ya. Dia kan nanti bisa, bisa, bisa banyak fiturnya. Jadi kita nv-zoom uh, X1. X1 kurang X2. Ini kita kuadratin. Oke. Okay. X2. Nah, setelah dapat jaraknya ini, setelah dapat jaraknya, kemudian eh, baru kita hmm, urutkan. Kita urutkan. Urutkan berdasarkan jarak terpendek terdekat ya. Nah. Berarti kita ambil ini kita namakan yang ka terbaik ya. Ya, terbaiknya. Ka terbaik itu adalah kita pakai alat untuk uh, sorting. Hmm, kita urutkan jarak titiknya. Kemudian, nah, kita urutkan nih ya. Kita urutkan uh, kita, kita mau ambil nih dari data-urut ini kita ambil kita potong yang sebanyak K teratas saja. Nah, berarti titik 2 self K. Ini kita ambil sebanyak K tadi. Ya kan? Ya, dan ambil sejumlah K. Nah, data ini kita ambil sejumlah K. Nah, kemudian kita harus tahu labelnya ya labelnya labelnya itu in, uh, tetap dari indeksnya jadi uh, ambil uh, ambil label k terbaik nah sini label k terbaik itu kita pakai perulangan aja ya. uh, So, train yang ke i for i in iin, baik oke jadi iin, iin, iin, indeksnya iin, iin, kita iin, iin, iin, iin, iin, iin, voting yang paling banyak. Nah disini kita bisa pakai ini ya counter ya. Collection import counter. Ya. Oke. Okay, um, hasil voting itu sama dengan counter kita counter labelnya di labelnya yang paling banyak itu yang mana itu kuningnya. itu tampil yang most common most common ini balik Bukannya adalah Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke Oke melakukan Oke uh, Kita akan coba tes ini Pada Oke Oke Oke pada dataset iris. Dataset iris itu ada di sklearn ya. Import sklearn data set. Oke. Okay. Oke. Okay. Hmm. Nah. Import data iris. Hmm. Iris data set. dataset, dataset, oh salah nih, oh from Hmm, baru X nya apa Y nya apa iris dot data iris dot target oh ya kita akan Hai, hmm, hai, uh, Split hai, hai, hai, split hai, okay. ya, ini ya uh, X uh, train hai, hai, ya yeah. train ya yeah. test hmm, berapa ya test size nya dua aja ya test size ini ya Oke, okay, oke, okay. kita coba print ya Untuk memastikan ini sudah benar Ini sama Iya ya Oke Ini x nya, jadi dia ada 4 fitur Ini satu elemennya ada 4 fitur Satu, dua, tiga, empat Kemudian ini adalah levelnya Oke okay. Oke. Okay, Sudah okay. benar. Um, sekarang kita lakukan training. Model itu adalah K KNN dengan K sama dengan 3 ya. Model .train pakai train X Tren, coma, y, tren. Nah, kita coba prediksi hasil. Oke, okay, ini hasil prediksinya. Uh, Oke, okay. sekarang kita coba uh, lihat berapa sih akurasinya? Akurasinya, uh, berarti akurasi hmm, ini kejumlahin np dot um, Yang kita berapa yang benar? Berarti berapa yang benar itu adalah hasil. Yang sama dengan e, hasil sama dengan y test. Hmm, kemudian ini berapa yang benar dibagi dengan jumlah x nya, x test nya. Oke, okay. print akurasi sama dengan Oke, okay, tarah. Oke, okay, wah. Akurasi dapat 96%. Oke. Okay. Sederhana ya. Jadi cukup dengan ya sekitar berapa uh, baris nih? Hmm. Ah, cukup cukup mudah uh, kan? Jadi di sini kita sudah mendapatkan hasil yang cukup lumayan. Oke, okay. kalau teman-teman merasa uh, senang dengan video ini, silahkan like dan subscribe pada channel ini. Uh, kita akan uh, terus update dengan algoritma-algoritma lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.